Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya pak dion di channel suka matematika. Hari ini kita akan bahas soal Dari salah satu siwa SMP kelas 8 Yang berhubungan dengan pelajaran barisan dan deret aritmetika Soalnya seperti ini Berapakah hasil dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 Sampai plus 100 Nah, kalau kita lihat Ya, kita coba sama-sama Berarti soal di atas adalah deret di Dimana Beda dari soal tersebut adalah 2 kurangi 1 itu 1, kemudian n nya adalah 100 karena mulai angka 1 sampai 100. Nah, kita ingat rumus deret itu seperti ini. Nah, SN sama dengan n per 2 kali 2a plus n 1 b, atau bisa juga kalau dikatakan suku terakhir berarti SN sama dengan n 2 kali a plus n. Karena ta sudah tahu suku awal dan suku. Akhir maka kita bisa pakai rumus yang Kedua yang ini ya Sn sama n per 2 plus Kali A plus un Sn sama n nnya jadi 100 Per 2 Kali suku ada 1 Tapi suku terakhir ada 100 Jadinya 102 50 Kali 101 Jadinya 5050 jadi, sekian. Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh